Salam sejahtera dan swasti crap sahabat Sabah semua. EP ke-15. Kali ini kami perkenalkan trek dari Pekan Air Hitam ke lokasi berhampiran Sitawana Wihara Trek ini mempunyai jalan yang lebar tetapi ketinggian bukit ini masih merupakan cabaran bagi newbie. Kami Expansion Team Channel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 Kami pun tidak tahu nama sebenar lukasan ini. Jadi, kami minta izin menggunakan nama Citawana Wihara sebagai rujukan. Kayuhan kami kali ini bermula di parking kereta kek pekan air hitam, Pulau pinang atau koordinasi 5.401144,100.50. 274950 Jarak trek ini sepanjang lebih kurang 4.3 km dengan ketinggian lebih kurang 530 meter. Sekarang mari kita turun padang menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan trek pada kipi kali ini. Jom kita teruskan. Oke okay, kawan-kawan. Jadi di sini akan merupakan titik permulaan kita untuk aktiviti kayuhan kita pada EP kali ini. Jom kita mulakan. Okey, sahabat-sahabat. Jadi, kita suruh berkaiwan tak jauh. Lebih kurang dalam 300 meter. Okey, jadi kita akan sampai di sini. Uh, di depan Polin, Buddhist Temple. Kita akan gunakan simpang di sini untuk masuk ke destinasi kita. Okey, jadi jom kita teruskan. sahabat-sahabat. Jadi jalan ini merupakan lagi satu jalan di mana kita boleh gunakan untuk pergi ke Aitam Dam. Okey, bagi sahabat yang ingin ke separuh jalan dan pergi ke Aitam Dam, boleh gunakan jalan ini. Jadi bagi saya hari ini saya nak teruskan perjalanan untuk mencapai matlamat saya. Jom kita teruskan perjalanan Okey, sahabat-sahabat, setelah kita buat kayuhan lebih kurang 2.7km, di sini kita ada satu landmark iaitu sebuah pokok besar di sini. Okey, jadi sahabat-sahabat boleh ambil gambar sebagai bukti yang sahabat sudah hampir sampai ke destinasi. Sampai di sini, saya minta sahabat-sahabat semua tolong tumpukan perhatian kepada video. Disebabkan di bahagian ini terdapat beberapa editing yang mungkin mengelirukan sahabat-sahabat. Sila patuhi arahan-arahan yang saya berikan ya. Apabila sampai simpang di sini, seperti yang ditunjukkan pada di video. Uh, sila gunakan simpang yang paling di sebelah kiri di mana ditunjukkan oleh anak panah yang diberi. Manakala apabila sampai di persimpangan di sini, kita akan gunakan simpang di sebelah kiri. Okay, sahabat-sahabat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Alan okay, yang menjadi guide bawa jalan kita untuk sampai ke destinasi kita pada hari ini. Terima kasih. Oh, saudara datang, Alan. You, welcome, welcome, welcome. Okay, sahabat-sahabat, jadi kita sudah pun sampai ke destinasi kita. Jadi, saya akan bawa sahabat-sahabat semua uh, melihat keadaan di, di sini. Ah... Uh, uh, biasa ya saja terima kasih dan kopur kap